Hari ini saya lagi pulang ke Surabaya. Nah, sekarang jam pas jam 6. Saya udah nyampe di salah satu tambak di Surabaya yang katanya masih banyak banget ikan gabusnya. Jadi, saya bakalan coba untuk nyelametin ikan gabus yang tenggelam di sini. Semoga hari ini banyak hasil. Let's go cari strike. Untuk tackle-nya hari ini saya bawa dua tackle ultralight. Satunya Kancra Bodas sama Casting Royal Legend satu lagi capung 662 sama Riobi Ultra Power tapi ini buat cadangan aja sih yang capung oke okay, saya mau siap-siap dulu let's go oke okay, mumpung masih pagi kita coba pakai umpan top water dulu ya karena gabus itu kalau pagi masih agresif untuk main-main di permukaan air ya oke kita bakalan coba main di pinggiran dulu untuk top butter Lur yuk bismillahirrahmanirrahim first case of Miss, sambaran mis Masih belum ada sambaran lagi Iii. Kita coba pakai umpan-umpan dalam Kayak ginilah Sirip hiu Atau have solid Kalau main di butter kita benar-benar nggak bisa ngelihat nih umpan kita disambar atau enggak. Jadi kita main feeling, rasain aja ada gerakan ikan atau enggak. Tarik pelan-pelan aja. Ini oke, okay, kita coba cari tempat yang sedikit adem buat sarapan hmm. wah, nasi goreng, Ya yeah, sarapan dulu Ustrek, uh, strek, strek, strek, strek. mantap, Alhamdulillah. <tik> Wah, <tik> uh, Lumayan bos, syukurannya bos. mantap. Cek <tik> Alhamdulillah. Uhuh. Sip. Baru satu. Baru satu. Wah, wow. lumayan gede-gede gede. Sip. Ya, ya, ya, ya. Evakuasi, evakuasi. Men nih. Uh. alhamdulillah akhirnya. Ukurannya tadi 40 cm. Pakai Lur sirip hiyo, mantap oke untuk ikannya hari ini saya keep dan plannya bakal saya relokasi ke spot yang masih rahasia lah biar suatu saat nanti kalau saya casting gak perlu jauh-jauh lagi bro Dari sini, sayang. Oke, sekarang jam setengah sepuluh. Cuacanya udah panas banget, bro. Saya putusin untuk udahan aja. Yang penting hari ini tetap ada strike. Alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Saya pamit undur diri. Goodbye. Oke, untuk Oke. Ikannya, hari ini saya kirim. Dan bakal saya relokasi ke spot yang masih kasial, dan bakal saya relokasi ke spot yang masih kasial Biar suatu saat nanti kalau saya casting nggak perlu jauh-jauh lagi, perlu gendul tak kendul, gendul